Ini dari tadi dari teger yang kelima, ini yang kedelapan ada lagi tapi dia udah menggantung ya pemirsa. Tuh, apa ya? Wah ini mas, ya beginilah risiko kalau negir sidat. teg segbelang awet tuh sesuras, nguruhin dia. Tuh dia udah di atas gini. Wah, ngrodi setrek. <confusion> Ini dia, Master Sidat lagi sepeg Ya, pake mana Nah, oke, anak itu Gaya dia, keren banget lagi ya tuh, sama dosa lah hoyna genah no. belakangnya Heeh. Harus warnanya. satu lagi. Akhirnya Buk dari nah. teger. Nah, iya. Oh, orang mesleset atau langsung. ayah runtahannya. Oh, ah, runtah eta air runtah sama tak jadi aya ke pemuntanan. Nah, jadi kalau pasar teger begini. Sampai mati sidat pasti melintir Kita kudungas leso tuh Itu mojit aja Tuh A ah. Tuh gitu. Tuh Waduh Warna anak Warna anak orang warna bagus Tuh. kata dia warnanya bagus ya ini pasti larinya ke wajan hmm. kalau yang ini larinya ke mos mau beli Kalau dia, oh kasal pemirsa, pembunuh lihat tuh, pembunuh sidang, <laughs> aishh, ngaruh kesak katanya pemirsa. Yang belum subscribe, jalankan tekan subscribe untuk mengikuti channel kita selanjutnya. Oh kena cacingannya. Oh, oh, ya. makannya itu pencacing diairnya. Saya ini pasang teger cuman sedikit, cuman pasang 18 18 teger. Ini teger yang ke-8, yang kelima itu yang ke ini. Tapi sayang yang ke-8 mati. Berarti masih ada 10 teger lagi ke sana, mudah-mudahan ada hasil. ini lagi. Wah, agresif sekali dia Parah mulutnya Oh kaki-kaki Ayo, kaki-kaki Ini yang setrek namanya Ujang Dolai. Tuh. Ada jerawat cinta di tubinya. Oh. <laughs> Mungkin dia lagi kasmaran. Ya. Kalau ada yang jualan gehu bahaya ini orang. Sudah dapat mas? Ah, airnya kenceng. Iya, para boat lebar. Dia ya, mau apai tuh mungkin di lu. Luar habis ayo diet. So, uh, uh. I'm focus karena ini nagaria itu masih agak awing. So kan nah, ini lokasi yang ada ini cuman kayak gini kecil. Soalnya sungai darah sini uh, kalau di tempatnya di bilangnya luwin-luwinnya kecil-kecil sedang menggantung gitu. nah. ini, tapi ini sidatnya masih banyak. Gigil. masuk aja, oke? ntar kalau ada strek lagi kita ambil lagi, yuk. terima kasih.